Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Nesti Lovers, Nilovers, serta Lesla Lovers Dimanapun kalian berada DivaTV kembali hadir Untuk mengabarkan kabar terbaru Seputar lesti Cera dan Rizki Bilar Bagi kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk mendukungnya Dengan cara klik like, comment dan subscribe Serta klik tombol notifikasinya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 Baiklah para sahabat, let's learn dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini Tentunya ada kabar yang mengejutkan kita semua para fans ya Di sini ada kabar Rizky Billar yang masuk ke Lambe turah nih para sahabat Ya ini menunjukkan kita semua yang maksudnya kabar ini yang membuat tidak nyaman para fans ya Terikut di situ uh, kabar Rizky Bilar ngaku harusnya jadi albaran bos RCTI namanya tidak masuk diskusi katanya ya Tentunya ini masalah sudah clear, masih dibahas oleh Lambe turah para sahabat ya. Di situ juga tentunya ada sebuah kalimat, Rizky Bila belakangan mengaku dirinya lah yang seharusnya menjadi aldebaran di ikatan cinta. Menanggapi hal tersebut, Direktur Programming dan akuisisi RCTI Dini Putri pun membeberkan fakta sebenarnya menurutnya untuk menentukan pemeran utama dalam sinetron harus seizin pihak stasiun televisi. Dia juga mengatakan tidak ada nama sang aktor dalam diskusi tim produksi ikatan cinta dan RCTI. Persahabatnya. Lagi-lagi tentunya kita mendapatkan kabar yang kurang enak didengar. Tentunya kabar ini sudah clear, tetapi masih besar. Kamer ya. kita menyikapi dengan tentunya dengan bijak anjing jernih persahabatnya. Jangan diperbesar. Tentunya kita selalu mensupport dan mendukung buat Lesti dan Rizky Dilar. Kita lihat juga ya Pak Sahabat ya lambetura mengunggah sebuah postingan dari Dini Putri Pak ya di situ mengatakan Kalau untuk proses pemilihan pemain di sini tentu selalu dilakukan dengan koordinasi daftar tim MNC, Vickers dan RCTI approval akhir selalu ada di RCTI Termasuk approval saya dan nama Bilar tidak pernah masuk dalam diskusi Tutur Dini saat dihubungi MNC Portal Indonesia hari Rabu tanggal 5 bulan 5 2021 ada caption yang teruskan juga oleh dini persahabat ya Mas Aldebaran dalam cerita sinetron aja banyak yang doain kamu karena sedang sakit ya insya Allah Di kehidupan nyata juga lebih banyak lagi doa-doa baik buat Arya Saloka Persahabat ya tentunya kabar ini sedang mengejutkan kita semua para fans Kita sebagai fans Leslar Sejati selalu Mendoakan buat Rizky Bilar sahabatnya selalu mendukung dan support buat idola kita Mudah-mudahan selalu diberikan Kesehatan, kebahagiaan Dan mudah-mudahan selalu banyak orang-orang baik Dan orang-orang hebat Yang selalu mendukung buat Lesti dan Rizky Bilar Dalam postingan tersebut juga tentunya Banyak sekali komentar Banyak sekali respon dari para fans yakni dari akun Mr.Eka Andes Korahasan mengatakan Ah, cobaan di bulan puasa tuh lambe bikin dosa aja deh Pengen komen di lambe tapi takut jempol gak bisa diantar Gak komen gemes sendiri yang pasti auto doain Moga kakak Bilar selalu sabar menghadapi ujian-ujian yang begini ini Setidaknya dengan doa orang-orang yang sayang kakak dan dede akan melapangkan jalan otw menuju kesuksesan Amin Itulah respon yang sangat mendukung bersahabat ya dan kita doakan saja mudah-mudahan Lesti dan Rizky bila selalu diberikan kesuksesan kebahagiaan. Amin, ya Robbal Alamin. Untuk kagak berikutnya, para sahabat ya, sampai Bang Dery pun tentunya mengunggah sebuah kalimat yang diunggah di akun Instagram pribadinya. Kita lihat aja di GS. Bang Derip, di sini mengunggah sebuah kalimat di situ mengatakan akan selalu ada orang yang sibuk mencari-cari kesalahan dan hendak menghancurkanmu. Biarkan saja, gak usah diladeni respon dengan prestasi dan pengampian. Itu cara terbaik menghadapi orang yang iris sekadar caper. Atau memang, dari sananya penuh kebencian, semakin kita berprestasi, semakin tersiksa mereka. Ya, semakin tinggi pohon, semakin kencang angin menyerang. Itulah kalimat bijak dari Bang Dery. Tentunya pembelaan langsung buat Rizky Bilar. ya kita selalu sama Bang Dery yang selalu mendukung yang selalu membela idola kita persahabat ya mudah-mudahan bang diri juga selalu diberikan kesehatan amin ya robbal alamin untuk selanjutnya persahabat ini adalah gambaran prestasi Rizky Bilar ketika di acara Facebooker persahabat yang kita lihat aja dong Rizky Bilar selalu mendapat kebaikan selalu memberikan inspirasi kepada kita semua para fans ya bahwa sebagian rezeki kita adalah tentunya milik orang lain inilah tentunya jargon dari Rizky Bila pas abad, ya ini contoh prestasi dari Abang Bilar yang tentunya dikatakan oleh Bang Deri yang semakin bangga yang semakin tentunya bahagia melihat kebaikan yang tentunya dilakukan oleh Abang Rizky Bilar postingan sebut lagi post oleh akun Instagram sendal putih Skor Bilar yang manusia sebuah kalimat caption dikatakan lindungilah dia ya Allah si anak baik ini dari orang-orang yang berniat jahat kepadanya. Wow, sahabat ya keren banget. Tentunya ada juga unggahan dari akun Virus Leslar, sahabat ya Bu Virus yang mengunggah tentunya kebaikan rezeki Bilar, sahabat ya, yang selalu membantu, yang selalu memberikan sebagian rezekinya sahabat ya yang mana tentunya kepada orang yang membutuhkan. Kita lihat nih. Ini tentunya suatu kebanggaan, suatu bentuk inspirasi, dan tentunya suatu bentuk prestasi dari Rizky Bilar, sahabat ya kita semakin bangga, tentunya mengidolakan Rizky Bilar. Dalam postingan tersebut juga tentunya Bu Firmuskan sebuah kalimat caption dikatakan anak baik ini, masya allah, Sofrat Rizky Bilar ga akan pernah rela siapapun nyakitin anak baik ini Hashtag #leslar ada juga kira -kira yang tuliskan, buat semuanya udah ya, kalau ada lambe-lambean atau siapapun yang up berita gak baik soal Leslar, hanya pin aja dah, untung besar mereka instag langsung naik Leslar Lovers itu aset. Wah, persahabat ya, sudah mendapatkan info, tentunya kita biarkan aja, kita fokus dengan tujuan kita Leslar Lovers kawal sampai menuju halal. Mudah-mudahan kita mendapatkan kabar baik, kabar bahagia dari idola kita. Tunggu saja info dan kabar selanjutnya. Mungkin ini informasi di pagi hari ini bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang Minu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.